Setiap ahli bagi sesuatu mesyuarat boleh melihat laporan mengenai sesuatu mesyuarat dengan memilih laporan pada halaman mesyuarat Klik pada jatuh kuasa Klik pada tab mesyuarat dan Pilih pada laju laporan dan klik lihat untuk pada bilangan mesyuarat yang dikenaki Laporan akan dipaparkan dalam bentuk sebegini di mana terdapat keputusan dan juga status jika ada Selain itu, laporan juga boleh dilihat pada halaman butiran mesyuarat Klik pada lihat laporan Seperti yang ditunjukkan